Halo Rek, ketemu mana? Ame aku, aku Ita Valentina de guruku Gamer, belajar nge-game belajar Selamat datang untuk kalian yang pertama kali melihat channel ini dan terima kasih sudah menonton video dari channel ini Thank you banget Gimana kabar kalian, Re? Apakah kalian masih di rumah dengan baik-baik saja bersama keluarga? Aku harap kabar kalian baik-baik hari ini ya Dan minggu ini kalian menjalani hari-hari yang cerah, ceria, serta bermakna Untuk kalian yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa loncengnya juga Karena apa? Setiap video seru yang baru-baru Pasti akan kalian langsung dapatkan notifikasinya Kalau kalian tekan tombol lonceng And it's free! Gratis, gratis, gratis, gratis Hari ini kita akan meneruskan uh, Perjalanan kita Atau aktivitas kita Sebagai seorang uh, Ibu rumah tangga mungkin Yang bernama Veli Yang menempati rumah baru bersama Suaminya Alex So, gimana keseruan aktivitasnya Feli hari ini? Dan untuk kalian yang ingin melihat episode sebelumnya dari Adorable Home Bisa langsung cek cards yang ada di sini Oke? Okay? Everything is on, everything is set So, let's begin Oke? Okay? Press circle to start Aku sudah tidak sabar untuk kembali merawat kucing-kucingku tercinta. Oke, okay, udah masuk ya? Udah masuk. Oke, okay, sekarang kita berada di ruang tengah dari rumah kita. Ih, ada Papis. Sejak kapan kita pelihara papis? Perasaan kita cuma punya dua meong ya Si Moka sama Sisno. Dan kabar baiknya adalah Alex pulang Wow, what amazing is that? Oke, okay, kita lihat dulu area-area sekitar rumah yuk Apakah tetap seperti kemarin? Oh, kita ketambahan bedroom Eh, I'm sorry Kepenak cuaca Hari ini, Snowy, Snowy itu musim salju, rek, dan kita mungkin akan mendapatkan wuh, 80 love. Thank you, cuaca. Aku baru tahu kalau love dari cuaca bisa diambil. <laughs> Oke, okay, baiklah, baiklah. Sekarang kita ke tambahan bedroom. Kita ke tambahan bathroom. Yo, jeding, jeding. Lak buang pandangan, karena ini jeding. Heeh, <laughs> kita ke tambahan kitchen. Pawon, pawon, terus mari maringono. Kita ke tambahan kebun, kebun, farm. Oke, okay. apa yang harus kita lakukan dulu ya, enak eh? Kayak eh kita mandiin kucing dulu, obah nyambut Alex dulu. Tentu nyambut Alex dulu ya. Kita prioritaskan manusia. Eh, uh, bro, kita dapat papis baru hari ini, bro. Halo bro lucu banget sih DG. Oke, okay, kita sambut Alex ya. Kayak udah lama gak ketemuin padahal masa Oke, okay, let's begin. Darling, I'm home. Thanks for the food. Please, Accept my love, sayang. Aku pulang. Terima kasih ya untuk makanannya yang enak banget. Hmm, sarang heo sama-sama. Please accept my love. Tolong terimalah cinta. Baiklah, akan aku terima cintamu. Don't forget untuk mempersiapkan bentu selanjutnya ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Hmm, bentar. Jangan-jangan dulu disiapin, Nanti pergi kerja lagi dia Nanti kita siapin ya. Tapi nanti aja Aku pingin lihat si Moka. Bentar. Tak cari eh anak itu Mocha Lelelele. Kok banyak orang? Kok banyak orang sih? Tangkep Fireflies dulu ya Oke Oke Oke Oke Kita dapat 30 hati dari Fireflies banyak orang ya ternyata di kebun ini ada Daisy tapi lucu-lucu sumpah terus ini Albert ah terima kasih Albert terus uh, ini siapa ini Lore thank you terus Snow of course ratu kita ya peran utama di rumah ini Nico Terus aku gak punya namanya Niko thank you Terus, Hai Alex Udah mm, lama ketemu Oke, okay, oke okay. Nah, kalau si Snow mah Harus mandiin dan lain sebagainya dulu Baru ngasih love <lacht> Rek, kalian punya peliharaan apa di rumah? Komen on di bawah ya Ada sih pelihara ikan mungkin? Kayak aku dulu Aku punya ikan dulu, tapi... Aku tidak pantas untuk merawatnya, jadi dia pergi duluan. If you know what I mean. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lanjutkan ke yang lainnya dulu, sih Maukah? Maukah? Oh maukan di sini, maukah? Oh, ya wes lah. Of course, of course, of course. Sekarang kita mau mandiin siapa dulu? Sekarang, Snow. atau mau kasih. Snow dulu ya, yang paling rebel dulu ya. Yang paling rebel dulu ya. Oh iya. Yeah. Oke, okay. kita nerima. Ouch. Oke, okay, we are back. <laughs> oh ala, Yoyo yo. Ya yo. lah. Uh, siapa dulu? Si Snow dulu ya. Kak Replin mandiin dulu kali ya kan? Cuacanya dingin, jadi harus bersih dulu lah, setidaknya biar nggak masuk angin. Oke? Okay? snow mandi oke okay. mm, mm, mm. mm. Oke okay, mungkin aku sudah agak ahli dalam hal ini snow kamu tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kamu harus mandi mandi oke okay? oke okay, good girl good girl good mm, mm, mm, mm. good girl snow snow oke okay. Selesai, selesai. Tas pertama untuk Snow selesai. Except, sirek. Sepertinya duduk iki ke ujungan ya. Jadi aku kurang untuk melorot Sik, Sebentar ya. Oke, okay, we're back. Uh, Oke okay, kita udah mandi Snow. Sekarang waktunya potong kuku. Oke. Okay. Takut kecakaran kure. Baiklah, come on Snow. Let's do this Let's do this Fast uh, Oke, okay, I'm sorry Maaf Tapi kamu nyakar aku barusan mm. mm. Ayo lah Snowy Nanti boleh main lagi It's alright Oke okay. Good kitty Good kitty Ayo, sisa satu nyawa lagi ya Oke, okay, kita coba lagi Oke okay. We are back. Oke, okay, kita dapat satu kuku dari Snow. Dua kuku, tiga kuku. Ats, hati-hati, hati-hati. Oke, okay. easy, easy. Ko angel, ko angel tuturane. Oke, okay, empat, lima. Oke, okay, tangan satunya nak. Harus benar-benar sabar ya Sama anak kita satu ini Oke okay. So Kamu itu Cantik-cantik kukunya panjang Ayo siapa yang hobi manjangin kuku Sampai ujungnya hitam-hitam Besok kalau masuk sekolah dipotong ya Atau hadapan langsung sama kesiswaan camkan itu hmm, Oke okay. Snow Ayo talah Oke, okay, tinggal satu Easy Easy Easy And done Oke okay. Besok kamu gak usah ngadep kesiswaan Kukunya sudah bersih Alright Accept Oke okay. Terakhir untuk Snow Kita Toil, toil, manja, ya kucing kita kesayangan kita ini. Mau dilus ndak mana, kamu snow? Snow? Hmm, Oke, okay. good kitty. Good kitty, perut Punggungnya nggak gak mau? Pokongnya? <laughs> Kalau pas nurut, lucu kamu snow. Pas... Rebel itu loh Nyusahin kadang-kadang Kayak gitu contohnya Aku kelihatan kayak cuape banget ya Ngurusi dua kucing Apalagi punya tiga belas Oh my god It will be a lot of task Ayo satu lagi nih Mana ayo Dek perut Gak mau Dek de, sini Dek kepala nggak mau Di de, kaki Dek Aku takut kecakar. Oke, okay, oke, okay. so far so good, really. Excellent, oke. Okay, snow sudah selesai kita rawat, sumpah lucu mereka ini. Oke, okay, sekarang giliran Moka Yore. Baiklah, Moka, where are you? Moka, Moka, oh ini Moka. Oke, okay, kita apain dulu anak ini. Aku sembari menarik nafas Dalam-dalam ya Reo Kucingku baik-baik Baik-baik Potong kuku dulu mungkin ya Yuk potong kuku yuk Oke okay. Oke okay, satu mm. Mm. Moka Dua Tiga Yuk Lagi Yuk I'm sorry Aduh, maaf Moka Maaf ya sih. Tangannya jangan kerek-kerek Angel Angel Angel ya Allah Alam bu Satu nese Oke okay. Oke okay. so far so good Moka Sakit Aduh, dicakar ya. kamu mau terjebak bersamaku aku terus di adegan potong kuku ini mau kak dan mari dan kamu main no lagi oke okay. <susuruh> sisa satu kio betulah ceritane. oke okay. tinggal satu habis ini main hmm. kok anggel lagi oke okay. gitu Dang main nah -nah. Oke, okay, kita sudah Selesai potong kukunya Moka. Terus Ditoil apa dimandiin dulu Dimandiin dulu kali ya Baru ditoil-toil, terus bubuk siang Oke, okay, suhunya dulu Suh, suh, suh, suh. Hmm. Oke okay. Moka Suhunya sudah tak perfect ini Sempurna ini untuk Ras kucing kayak kamu Oke, okay. selesai. Kamu udah bubuk ya? Besok sekolah, loh. Kok besok sekolah? Oke, okay, up Kalau mau kayakku, agak nurut, timbang snow. Snow, aku masalah. Oke, okay, kita toil-toil manja ya. Let's go. Nah, kan bubuk toh? Hmm. Kamu itu disuruh bubuk kok gak mau sih Bubuk apa? Oke okay. Hmm, pie biye. Pie, biye, jal hmm. Kayaknya masih Moka gak mau bubuk ya Lagi pengen main, lagi aktif-aktifnya bun Moka, besok kamu sekolah lus, Nang tidur lo Besok kamu ditunggu main sama kucing tetangga. Kamu nggak mau hadir dah? Gak mau? Gak mau? gak mau. Walaa, reko ya Wes. Coba lagi. Mungkin harus kita coba dengan jurus tak lelo lelo ledung ya. Tak lelo, baru nyanyi. Tak lelo, lelo lelo Lego. mocha nggak mau disentuh di kepala ya kayak di area bawah di pantat di ekor mm -mm. jadi kita harus ingat-ingat ya Moka tidak suka disentuh di bagian atasnya kalau si Snow masih bisa disentuh di bagian tengah badan sampai leher tapi enggak mau disentuh di bagian cangkar yuk. kita harus ingat-ingat karakteristik setiap kucing yang kita punya Oke lanjut Ya, Veli. Apa kabar Lagi di bang? Oke, apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyiapkan bekal untuk suami kita? Baiklah kita ke toko dulu beli makanan yang enyak-enyak. Si mana? Toko-toko, grocery, grocery, food and box. Oke okay, untuk makanannya Alex di sesi kerja selanjutnya aku pingin ngasih dia makanan yang uh, bernuansa creamy mungkin creamy atau soft atau kan kalau kemarin ikan ikan kan agak butuh dikunyah ya mungkin aku pingin ngasih seafood spaghetti mungkin oke okay. do you want to buy it yes sudah terus side dishnya kalau spaghetti itu Mm, ditemenin Enggak, jangan sashimi Side. Kan udah ada udang tadi Seafood spagettinya Berarti coba sing lain Mungkin barbecue Oke, okay. barbecue Do you want to buy it? Yes Terus, untuk dessertnya mm, Kan sudah pasta yoh? Terus, mm, mm, udah daging barbecue sate ya pak sate mungkin aku pengen ngasih yang lembut juga puding do you want to buy it yes terus bentonya bentonya aku pingin pakai yang putih oke okay? sekarang kita siapin bentonya alex untuk pergi kerja lagi kamu bekerja yang baik ya nanti bawa pulang uang Iyalah, wani berkomitmen harus wani bondo dan lain sebagainya. Bukan berarti aku mau maksa para pria untuk bekerja keras tidak, tapi setidaknya ya sama-sama bijaksanalah untuk kehidupan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Oke, okay? oke, okay, lanjut. Nah, seafood spaghetti nya taruh sini, terus berbis. Alhamdulillah Sate, sate ya, pembandaan, ngarani sate Sate, taruh sini Terus, puding, taruh sini Boxnya, aku pin pakai yang putih ah, Lucu Oke, okay. berangkat kerja Sudah Oh, nanti mungkin akan dibawa Alex ketika pamit kerja ya Biasanya nih, pamit kerja moment. oh ini pertama kali pindah fotonya belum nambah ya ini apa? oh lagi channel. oh kita dikasih love dari tv baiklah baiklah baiklah. sudah. apalagi yang bisa kita lakukan? Uh, alex sudah? oh tidak tidak tidak ada action ya. Baiklah setelah semua kucing sudah mandi Terus habis itu bekalnya Alex untuk kerja besok udah kita siapin Sekarang waktunya kita untuk membuka satu ruangan di rumah kita Agar rumah ini terasa lebih luas uh, Mungkin kamar tidur dulu mungkin ya kamar tidur dulu Unlock Oke okay, biar kita bisa bobok dan tidak bobok di ruang tamu saja ya Oke okay. Mungkin kita akan mulai dekor kamar kita Sebagus mungkin Hi Owl Oh kita dapat surat Oh Hedwig Burung hantunya Harry Potter Terima kasih Hedwig Watch of course Kak tanggung-tanggung ya Mungkin sih developer ini fansnya Harry Potter ya Sampai di Hedwig loh Kolek copyright tak potong ya yo. I'm sorry. Wah, sepertinya bagus game ini. Install ah, yo install gak re? Sepurane ya mungkin nanti tak bisukan yang pakai kayak copyright dong. Universe, oke, okay. oke okay, nanti tak coba. Rekomendasi gamenya nanti tak coba. Baiklah, uh, mulai dari mana nih? Kita lihat di etalase tokonya, apa yang bisa kita beli. Tetap ya, aku pingin konsepnya itu cozy dan warna biru-biruan, tapi tidak terlalu alay mungkin ya, atau mungkin coklat dengan biru. It's It's really good thing. Nah, ini nih ini, ini aku tertarik nih sama wood grain bed oke okay, yuk kita beli do you want to buy it yes oke okay, kita kasur udah punya selanjutnya nightstand nightstand itu apa oh meja meja di sekitar di sekitar kamar yo baiklah sih lihat-lihat dulu ya walnut nightstand Golden shelf unit dan untuk kamar sepertinya aku tidak ingin terlalu padat dalam artian padat itu furniturnya tebel-tebel aku gak kepingin, aku pingin yang agak lowong, jadi mungkin aku akan memilih ini golden self unit, yes terus untuk das, meja ini meja, apa ini meja meja belajar, meja belajar, Oh, sepertinya meja belajar ya, kalau lihat modelnya. Ya bukan meja belajar sih, kayak meja untuk ngerjakan sesuatu gitu loh. Hmm, tetap aku nggak kepingin benda furnitur yang terlalu tebal, jadi mungkin aku akan memilih blue modern desk. Do you want to buy it? Yes. Oke. Okay. Nah, ini Leong Pandan kita toilet ya yang dikarisi duduk toilet tapi toilet <laughs> toilet Om oh, bukan bukan meja rias itu jenis toilet dan meja rias yang terlihat menarik mungkin akan aku pilih yang berwarna putih putih pol putih pol seperti ini dan simple ya enggak enggak glamour seperti ini white modern dressing of course yes Terus untuk kaca mandirinya Aku pingin yang simple juga Dan tidak terlalu glamour Pingin yang ini aja Yes Terus untuk wardrobes Lemari baju Aku pingin Ih lucu sumpah Sumpah imut sekali Karena aku hidup berdua ya Sama Alex Jadi mungkin lemarinya yang agak besar tapi tidak tebal desainnya Mungkin aku akan memilih ini Big White Open Biar semua barangnya Veli dan Alex Muat di dalamnya yes. Selanjutnya Clothes rack ini Lucu ya kok Pohon-pohonan gitu hmm. hmm, Aku tertarik dengan desain Oh, warna ngarani hanger nih, iya. gini hanger. Tentu hunger hanger games ya, tapi hanger. Uh, biar muat banyak juga. Aku mau pilih yang ini. Si anak oh, no, warna lain? Oh tidak ada, hanya hitam dan kuning. Yang hitam saja. Yes, oke. Okay. untuk kursinya. Tentu saja ini kamar tidur uh, perlu yang cozy banget untuk bersantai, rileks ya dan aku nggak mau barang-barang yang terlalu tebel tetap tapi juga tidak kekecilan jadi aku akan memilih dia maybe yang ini yang single sofa yes karpet banyak ya kategori yang bisa kita pilih dan semuanya indah kalian tahu estetik sekali karpetnya ojo sing macem-macem lah Sing normal-normal, uh, Aku bingung, rek apa api, -api eh. sing mana yo? Blue pattern carpet, opo gray strip, mungkin untuk memberikan kesan natural, gray strip carpet, nih, untuk kalian yang teman-teman dari desain interior, maafkan kalau desainku kacau ya, tolong direvisi, komen di bawah kalau ada di antara kalian adalah anak-anak yang kuliah desain interior. I'm so sorry jika mabut, amburadul, oke? Okay? <laughs> yes. Mm -hmm. Selanjutnya, bench. Bench itu kursi uh, panjang yang biasanya diletakkan di depan bodinya ranjang. Aku lengar, le, ngarani ngono lah. Kursi di depannya bodinya ranjang ya, obeku. <laughs> Aku nggak mau yang terlalu mewah juga enggak terlalu tebal. Mungkin aku akan memilih blue bedroom pants. Yang ini swimple banget. Yes. Selanjutnya plants. Oh, di kamar kita bisa tetap ngasih plants ya. Hmm. Sire, aku tertarik sama ini. Potet aloe, lidah buaya. Yes, of course. Sing lain? Mau mau mau. Sing lain itu kayak terlalu RC. Art sih, alah cocok ke bu, iya ya. Selanjutnya face, face kok face lo, muka lah. Ini yuk cantik ya rek yo, glass, fast and white flower atau yang red, yang putih hebe, yo. Tiapa merah ya coba merah ya yo satu way benda yang warnanya merah di kamar ini yes selanjutnya lights hmm hmm iki lucu gih on wadah kopi ini. seneng aku bangun tidur nyeruput air atau biar nggak kering tenggoro aneh pingin pingin pingin pingin sih mana sing warna kuning opo sing warna ini koyok yo klasik golden klasik ya pe ya istilah Golden Classic. Yes. Selanjutnya. Toys. kenopo harus ada toys di kamar ya? Ataukah ini buat empus-empus kita tercinta, Anabul-anabul kita? Kayak iya deh. Hmm. Tidak, aku ingin memberikan sedikit keunikan untuk anabulku dan pumpkin nest Yes. Okay, sudah semua nih. Sekarang kita tata kamar kita. Let's go! Oke, okay, sekarang kita ada di kamar kita. Sekarang kita mulai tata-tata kamar kita biar terlihat lebih cantik dan menarik. Oke, okay? mana main? Oke, okay, pertama-tama yang kita letak-letakkan. Kasur sereh ya? Do you want to press it? Yes, of course. Woo. Selanjutnya, self unit. Taruh mana ya? Self unit ini mungkin bisa buat wadah buku atau anything. Mungkin taruh sini, Be, Ya, oke, okay. not bad. Kalau disitu terus untuk mejanya, tentu saja Woo, lebih dinamis. Serius Untuk toilet Kita letakkan di mana ya Toilet sebaiknya Jangan di sebelah kasur pas Karena nanti kalau kita ngelindur tangannya langsung nyamplak Jangan agak jauhan aja di sini. Selanjutnya Lemari Hmm Ini Gini aja weh Gini aja ya jadi akal jadi untuk self-nya yang tadi kita tukar lemari taruh sini, ha -ha. terus yang tadi mana yang tadi ini? Kan masih ada ruang yang lain. Taruh sini. Eh, gak enak, gak enak, gak enak. Ah, uh, nononon. No. Yes, yes, yes. Oke, okay. ah, taruh mana yo? I, soalnya kayaknya nengok. Mungkin taruh sini. Ya eh Sidae, kak, kak. Bukan benda yang besar untuk dicamplak Misalnya ngelender. <laughs> oh no, dari kalian Saya, saya ngelendur, suka ngelender Kayak moro-moro Jeje, moro-moro nyamplak Ada komen di bawah yo. Aku ingin tahu, habit kalian Lihat ini dari awar <laughs> Wah, absurd, Blue single sofa Taruh mana ya oh. Oke okay. Tapi aku kok tidak setuju jika ditaruh di situ. Cek tak put it away. Yes, cek pingin tak kasih tanaman. Oh, tanamannya bisa dimana-mana. Oke, okay, kalau begitu tanaman tak taruh sini. Jika bisa ditaruh dimana-mana. Dan kita move on dulu ya Nanti kita cari tempat yang tepat untuk kursi kita gitu. Tapi like misalnya nggak cukup It's oke, okay. Bisa didekorasi ulang di lain hari Dark lotus rack Nah ini bisa taruh mana? Koyo aneh Ini harusnya ditaruh sini uh -uh. Jadi deket pintu Kalau kita butuh langsung cepet Baju ada di tempatnya hanger itu Baiklah Selanjutnya Dance Yes, taruh di sini of course. Terus untuk fast apakah masih bisa ditaruh? Oh, masih dong. Taruh mana tapi ya? Hmm, hmm menarik. Pingin tak taruh di sini rek? Jadi kan ini sudah ada tak? Jadi ini kan sudah ada tamu teman, teman sampai kata tuding teman, teman. Jadi aku pingin naruh itu di sini. Nah. Terus, apakah masih bisa Golden Classic Lam ini ditaruh mana yo? Apa taruh sini ya? Bolehlah. Bolehlah let taruh situ it's okay. Oke, okay, tempatnya anak Tempatnya anak Tinggal ini atau ini yo? Ini wes. Oke, okay, tak taruh di situ eh. Mirror apakah masih muat? Yes. Waduh, mirror Ricky Tapi kita sudah punya mirror kan di toilet ya. Tadi mungkin tidak usah dulu untuk momen sekarang. Karpet, karpet. Oh, masih ada satu spot. Nah, tapi lantai di situ ditaruh lampu aku kok. kaya yagga setuju? <guluh> Baiklah, sih. Kita coba. Apakah kursi? Oh, bisa dong. Ya lah. Si dae lampu kan ada cangkir kopinya, terus kita kan bisa duduk situ, jadi like kata nyeruput kopi gampang, Wis gitu ya Baik, baik, baik, it's alright. Tada, jadilah kamar kita dengan segala perabotan yang ada. Ya mungkin rotok banyak pakaian di sana sini, tapi si dae, Feli, dan Alex bisa nyaman sama dekor kamarnya menurutku. Maafkan aku anak-anak desain interior <laughs> So, apakah kalian punya saran Untuk nata kamar ini kembali Atau, yes, ini lah bu It's okay, it's fine Everything it's fine, you know Comment on di bawah Aku ingin tahu pendapat kalian tentang kamar kita Yang baru ditata ini, oke? Okay? <gasps> Oke, okay, itu tadi adalah keseharian kita Kayak daily vlog, Marenio Daily vlog kita sebagai seorang istri yang baik Dan menjaga rumah tetap bersih, kondusif, dan lestari <laughs> Kalau kalian kepo sama cerita selanjutnya dari Feli dan Alex Tetap ikutin kita di Adorable Home di channel ini Dan kalian, kalau misalnya Bu ini bukan kayak aku deh, main game-game kayak gini it's oke. kita masih punya game-game lainnya yang menarik di channel ini makanya stay tune kalau kalian suka sama video ini, silahkan like kalau kalian gak suka, yes, gak apa-apa dino. tapi jadi report yo, karena janganlah, jangan, janganlah report lah akun ini, akun ini baik kok oke, thank you untuk kalian yang udah nonton dari awal, sampai akhir see you till the next video and ciao Dada, dada, dada, dada. Oke, ajak lali guys follow Instagram dan lain sebagainya kira yo dan lihat video-video lainnya yang ada di sekitar sekitar sini, tapacang sini. Yo, oke. Okay. Iyo, Instagramku kan sih okay. baru okay. bikin okay. ya, tadi yo sih si. Puluhan, mungkin 40 orang yang baru follow aku masih nunggu follow kalian di instagram dan subscribe kalian di channel ini oh no. ayolah dukung channel ini untuk tembus tidaknya 1000 subscriber dulu dong tahun ini Cek aku semangat ngeditnya di dewe vo dewe memang begitu lah solo player Baze Good night. Ya, aku setting yang begini demi kalian. Selesai.